Selamat pagi sama sobat-sobatku. Yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan melihat pengambilan pertama ya sobat-sobat ya. Tapi ya manggar ini tidak saya pukul sobat-sobat ya. Karena enggak sempat pukul kemarin, saya coba-coba aja tuh, makanya nggak saya upload. panjat dulu ke atas, sobat sobat ya. Ini hari ketiga, sobat sobat ya, potongan. Tapi manggar ini nggak saya pukul kemarin, nggak sempat, sobat sobat ya. Pas saya lihat, bunganya ada pecah. Udah langsung saya pukul, langsung potong, sobat sobat. Ya kita lihat dulu sobat-sobat ya, ya, apakah dia berair atau tidak <tuh> kayaknya berair sobat-sobat ya, tapi saya kurang tahu apakah deras atau tidak karena manggar ini nggak saya pukul susah sobat-sobat ya Ini kamera nggak bisa coba, coba. swear coba, coba. nah sobat sobat hasilnya sekitar 3 tiga liter ya sobat sobat ya ini pengirisan ketiga sobat sobat ya nah tetesannya pun segini sobat sobat manggar ini tidak saya pukul sobat sobat ya nah. karena saya tidak sempat melihat kemarin pas lihat kemarin udah pecah sobat-sobat ya ya lumayan sobat-sobat masih ada airnya ya nah yang ini sobat-sobat baru saya pukul kemarin <tuh> kalau seperti ini sobat-sobat jangan panik kita tidak memukul ya, cuman kita harus rutin, sahabat-sahabat ya. pagi sore harus kita iris, sahabat-sahabat ya, untuk melancarkan. coba kita iris dulu, sahabat-sahabat ya. emang agak susah lokasinya, sahabat-sahabat ya. karena nggak sempat kemarin bikin apanya. Kita iris dulu, sobat-sobat. Ini dapat kita tiga liter lebih, sobat. Kita lakukan pengirisan dulu, ya Dan manggar ini pun tidak saya pram buat-buat selesai sobat. -sobat. Bersai, sobat, -sobat. Pakai ini sobat-sobat. Sebelum dikasih ini lihat nih tetesannya. Telah dikasih sabun batang ini sobat-sobat ya. Kita lihat aja hasilnya. Kita lihat tetesannya sobat-sobat ya. Nah Itu sobat Fungsi sabun batang ini sobat-sobat ya Oke Manggar Tanpa pemukulan sobat-sobat ya Oke sampai berjumpa kembali di video yang selanjutnya